بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لا تدعان أذنبا إلا غفرت ولا ممعن إلا فرجت ولا سببا إلا شحيت ولا عمان إلا سدرت ولا رسفا إلا وسط ولا خوفا إلا ولا حاجةٍ هي لكارنا هي لنا لنا رضون ولا فيها صلاة إلا قديتها يا رحمة رحيم اللهم حبك وحب من تحبه وحب حبيبك محمد وحب حبيبك محمد وحب كل عمل يبلغنا إلى حبك واجعل حبك أحب الأشياء إلينا أشهد أن لا إله إلا الله ودره لا شريك له أنت بالبر مؤسور وبالإحسان معروف وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد الرسول سيد القونين وأسرف السابلين الرسول المسجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسد محمد صلى الله صل عليك يا علم الهدى يا علم الهدى يا رسول الله بِالنِّسَاءِ <سؤال> وَمَا لَحِقَ Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini di penghujung bulan maulid kita dapat bertemu kembali dengan izin Allah SWT setelah bulan kemarin nggak sempat ya karena saya ada biasalah ada acara undangan maulid dan Alhamdulillah malam hari ini, pagi hari ini bisa bersama-sama kembali untuk kita ngaji bersama saya menyebutnya dengan ngaji cinta saya akan sampaikan poin-poin penting di awal kemudian nanti sesuai dengan ketersediaan waktu kita akan ulas yang pertama, temanya adalah bagaimana ya, memperingati bulan Ma'ulid tapi dalam tinjauan tasawuf ya. Saya tentu tidak akan menyampaikan ulangan materi-materi yang mungkin disampaikan oleh pembicara yang lain. Ya. Tentu kita berbeda, sudut pandangnya berbeda. Kita akan mencoba memahami siapa Rasulullah memahami bulan maulid dari sisi dari kajian tasawuf, itu bidang saya ya yang pertama di bulan maulid ya alam sedang tersenyum alam menari bernyanyi dalam tasbih dalam tahmid, dalam tahlil dalam solawat maka ikutilah alam, dan harmoniskan dirimu dengan alam, dan buanglah kesedihanmu dan masalahmu ke tong sampah sejarah. Jadi kalau bulan maulid alam ini bergembira. Maka kita harus menyesuaikan diri kita dengan alam. Kita harus bergembira. Karena itu dikatakan, penyair mengatakan, ya... Telah datang bulan Maulid ya. Inzi hidad, Ya. Lepaskan pakaian-pakaian kesedihan. Ya. Pakaian kesedihan itu di bulan Muharram orang pakai serba item misalnya, ya kan? Ya, bulan Maulid orang sudah harus melepas pakaian kesedihannya. Harus bergembira. Kenapa? Alam menyambut kedatangan Nabi. Ya, Jadi, sangat aneh kalau ada orang di bulan Maulid, kok menyambut bulan Maulid tidak bergembira, tidak bahagia, karena sang mentari telah datang. Mentari itu adalah Rasulullah. Kalau bukan karena beliau, kita tidak bisa hadir di sini, kita nggak bisa duduk di sini. Saya sering menyebut Rasulullah itu, ya, kalau bahasa Arabnya "Rasul". Rasul artinya pembawa surat. Risala Rasul. Surat apa yang dibawa oleh Rasulullah? tul Hub, surat cinta. Rasulullah sendiri bergelar Al Habib, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngutus juga Maha Kekasih, Maha Cinta, yaitu apa? Al Habib Allah Subhanahu taala. Salah satu asma Allah itu Al-Habib Ya Habibah man la Habibalah Dalam doa Jausan Al-Kabir Yang terdiri dari 1000 asma'ul husna Kita memanggil Allah dengan sebutan Ya Habibah man la Habibalah Wahai kekasih orang yang tidak memiliki kekasih Jadi dari Al-Habib Turun kepada hambanya Habibullah al juga risalah cinta. Ya. Al-Quran adalah risalah cinta. Ya. Surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dimulai dengan apa? Bismillah. Apa artinya Bismillah? Ketahuilah bahwa kamu punya Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang maha cinta. Karena itu sifatnya apa Allah? artinya adalah ismun jamik yang menghimpun segala kesempurnaan nama yang komprehensif dalam nama Allah seluruh kesempurnaan ada Allah berarti apa? penyembuh Allah berarti apa? pemberi rizki Allah berarti apa? al-khalik karena itu ibu-ibu kalau kamu berdoa kamu lagi sakit, kamu manggil ya Allah oke nggak masalah, tepat kamu lagi kekurangan rizki, kamu panggil ya Allah karena dalam nama Allah ada makna pemberi rizki yang menyembuhkan ya dan mana-mana yang lain ya mana-mana yang lain jadi Allah bisa dipakai untuk seluruh hajat nah Allah swt ini disifati dia menonjolkan sifatnya apa ar rahman ar rahim dia adalah maha pengasih dia adalah maha cinta ya dan Al-Quran ini adalah surat cinta. Ya, kalau kamu betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam dirimu, dalam hatimu harus ada apa? Cinta, harus ada kasih sayang. Semakin banyak kasih sayangmu, berarti kamu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penyair besar, namanya Ahmad Syauqi. Ketika datang bulan Rabi'ul Awal, dia bilang apa? Wulidal Huda. Telah lahir sang pemberi petunjuk. Telah lahir obor itu, damar itu, lampu itu, pelita itu. Sirojan Muniro. Pelita yang sangat terang. Dan alam berseri-seri, alam terang-benderang. Wafamu zaman tabassum wa diya'. Seolah-olah alam ini punya mulut, punya lisan. Ya, dia bergembira, dia tersenyum, dia memuji Nabi. bersolawat kepada Nabi. Nah. Nah, jadi ketika bulan Maulid, alam ini berbeda. Cuma kita kita tidak punya kepekaan batin, ya. Seperti dalam keterangan Rasulullah mengatakan bahwa inna fi ayah nafahat, ada bulan-bulan tertentu, ada hari-hari tertentu yang kado-kado itu bercatuan dari langit, ya. Tetapi kita anggap biasa saja. Apa bedanya hari ini dengan yang kemarin? Kita anggap biasa, karena kita nggak punya kepekaan batin. Kalau kita punya kepekaan batin, tidak beda. Hari Jumat berbeda dengan hari yang lain. Semua adalah miliknya Allah, harinya Allah. Tetapi ada hari-hari tertentu yang berbeda. Orang sering mengatakan bahwa Rasulullah itu sama dengan kita. Hei, kamu sebodoh itu. Beda. Mekah sebelum kelahiran Nabi, dengan Mekah setelah kelahiran Nabi beda. Ini manusia bukan manusia biasa. Salahnya kita, perhatikan nih, salahnya kita, sebagian orang-orang yang seolah-olah merendahkan nabi itu karena dia mengkiaskan nabi dengan orang biasa. Basarun, kal basar, dia manusia biasa tapi beda dengan manusia biasa. Rasulullah kalau lewat di pasar, bau harumnya itu tiga hari. Itu Rasulullah secara jasmani beda dia menyatu dengan Allah dalam sebagian keterangan bahkan Rasulullah kalau berjalan gak ada bayangannya gak ada bayangannya Rasulullah karena dia menunjukkan bahwa antara dirinya dengan Allah SWT ini menyatu menyatu dalam cintanya Allah SWT sehingga gak ada kemunafikan dalam dirinya gak ada dualisme dalam dirinya itu Rasulullah, ya, Muslimin wal Muslimat, Rohimakumullah. Jadi, kesalahan kita sekali lagi, kita membandingkan Rasulullah seperti manusia biasa. Saya kasih sebuah cerita, kemudian nanti saya akan ulas bagaimana pandangan orang-orang sufi terhadap Nabi supaya kita lebih takdim kepada Rasulullah dan inti agama adalah cinta nanti saya akan kaitkan dengan kisah salah satu sahabat Rasulullah Sayyidina Ja'far as orang besar Imam Malik, Imam Abu Hanifah berguru kepada beliau sekedar menyebut nama Rasulullah wajahnya berubah, seperti orang pucat karena wibawanya Rasulullah gak pernah ketemu Rasulullah bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah iya tetapi sekedar disebut nama Muhammad dia langsung merinding ini orang yang tahu siapa sebenarnya Nabi oke saya ambil sebuah kisah ini kebanyakan kita menganggap Rasulullah manusia biasa karena kita mengkiaskan Nabi, kita membandingkan Nabi seperti manusia biasa. Rumi Jalal Rumi dalam sebuah sairnya menyindir begini. Hei, jangan pernah kamu kiaskan orang-orang suci dengan orang biasa, beda kelasnya, beda kualitasnya. Kemudian Rumi membawa sebuah cerita supaya untuk mudah difahami, begini. Kata Rumi ada seorang pedagang, dia punya warung, ya, semacam pedagang apa namanya sembako begitu. Nah, kemudian dalam kisah itu diceritakan dia punya burung beo kesayangan dan burung beo ini pintar bicara, bahkan bisa saling berbicara diantara pedagang dan burung beo ini. Singkat cerita si pedagang tadi bilang sama burung beonya, burung beo, saya mau ada hajat. Saya mau pergi sebentar. Tolong kamu jagain warung, ya. Barangkali nanti ada pelangganku. Siap, Tuan? Atau burung beo nya. Dalam cerita itu burung beo bisa bisa bicara, bisa ngomong. Dan kenyataannya burung beo kan bisa bicara juga, menirukan pembicaraan. Ditinggal tokonya. Nah, waktu burung beo jagain, ya, udah. rupanya ada kucing kucing lihat kok di toko enggak ada orang ya kan? dilihat ada burung sendirian Alhamdulillah dia belum sarapan pagi ya kan <laughs> jadi kemudian kucingnya masuk kucingnya masuk nyerang kepada burung beo itu nah, burung beo kelabakan kata kucingnya kamu nggak usah khawatir saya nggak akan makan kamu Kecuali sebelum sebelum makan kamu saya berdoa dulu, Allah mabarik lana. Gimana sektor? Iya. Lah akhirnya pemiliknya datang, pemiliknya datang. Lihat minyak pada bertumpahan semua. Eh, kamu gimana jagain toko ini? Buru-buru untung malah buntung ini. Kenapa ini? Apa yang terjadi ini ya yeah. burung apa namanya bio tadi bilang maaf tuan tadi ada kucing nyerang saya akhirnya saya stres <laughs> saya panik nabrak minyak ini sampai tumpah marah si pedagang ini marah kemudian dia pukul si burungnya itu pukul mungkin pukulnya keras ya pas kepalanya <laughs> sampai rambutnya pada rontok semua, rontok semua. akhirnya singkat cerita gara-gara pukulan itu Burung itu nggak mau bicara lagi. Tadinya ngomong, tadinya ngoceh, diem aja dia. Akhirnya malah sedih tuan. Ya Allah ini saya keliru mukul si burungnya. Akhirnya saya nggak punya sahabat ngobrol Diem aja. Akhirnya dia cari orang pinter, cari orang pinter siapa yang bisa mengobati burung ini sehingga bisa kembali ceria lagi, ngoceh lagi. Apa penyebabnya dia diam singkat cerita akhirnya ada orang darwis orang darwis ini seorang sufi yang ngerti bahasa binatang yang bisa tahu bahasa binatang nah si darwis ini si sufi ini masuk kemudian diajak ngobrol berdua Tuhan biarkan saya sama burung ini masuk di ruangan saya biar ajak, saya ajak ngobrol dia nah ketika si burung bio melihat darwis ini ya, rambutnya pelontos si darwis Nah, kemudian membatin burungnya. Wah, ini jangan-jangan seperti saya ini habis dikeplak sama majikannya. <laughs> Jadi ternyata ini namanya mengkiaskan. Apa pengalaman dirinya dia bang, dia bayang, apa dia dengan dirinya padahal dia binatang kasusnya berbeda Jadi dia setiap melihat itu dia membatin dia ini jangan-jangan habis dikeplak dulu ini sama majikannya. Kemudian servis itu paham. Eh, hey, kamu jangan kiaskan apa yang kamu alami dengan aku. Kasusnya berbeda ini. yang ini setelah diobati baru burung itu bisa bicara. Nah, inilah dari cerita ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kias itu mengkiaskan sesuatu, ya, membandingkan sesuatu. Perbandingan nggak bisa dipakai untuk mencapai kebenaran. Dengerin untuk menilai kebenaran nggak boleh pakai perbandingan misalnya begini ibu misalnya mau ambil anak mantu duanya kembar anak kembar oh sama ibunya sama udah kita terima dua-duanya yang satu bagus yang satu aduh, ampun ampun iya luar biasa akhlaknya buruk ibu tadinya apa Kenapa langsung menerima ini anak-anak kembar ini? Karena ibu mengkiaskan kan ibunya sama dari air susu yang sama. Beda, nggak boleh mengkiaskan begitu. Dua saudara belum tentu wataknya sama. Gak bisa. Nah, sering kali ini perhatikan penting dari cerita tadi. Sering kali orang salah mengambil sebuah keputusan karena dia mengkiaskan hanya karena persamaan-persamaan lahiriah gak bisa gak bisa meskipun keturunannya sama, ininya sama belum tentu orangnya sama belum tentu kepalanya sama belum tentu akhlaknya sama karena itu harus diteliti nah kesalahan kita seringkali orang salah menganggap Rasulullah itu seperti manusia biasa oh Rasulullah bisa lupa oh Rasulullah bisa salah oh Rasulullah berdosa Hey, kamu jangan kiaskan Nabi dengan dirimu Kamu kepet Kamu banyak dosa Rasulullah tidak Rasulullah beristighfar Tapi istighfarnya Rasulullah Bukan didahului oleh dosa Untuk menaikkan derajat beliau Istighfarnya Rasulullah Karena waktunya digunakan Untuk hal-hal yang sifatnya Menurut beliau itu kurang pas Karena bagaimanapun kan hidup di dunia Melayani orang karena itu sahabat-sahabat ketika bertamu dengan Rasulullah dalam surat Al-Qur'an Diwanti-wanti, jaga adab Kamu bertamu bukan kepada manusia biasa Ini Rasulullah ya, Ini Rasulullah Ya nanti bisa dicek dalam surat Al-Azab Dalam surat Al-Qujurat adab-adab terhadap Nabi Yang pertama apa sahabat-sahabat diingatkan kalau datang ke rumah Rasulullah, bikin janji dulu. Jangan asal nyelonong, jangan tiba-tiba datang. Bikin janji, Rasulullah punya waktunya sudah diatur, sudah jelas waktunya. Jadi, jangan kamu datang tiba-tiba. Kalau sudah bikin janji, jangan datang terlalu cepat. Ya, ini janji jam dua. 2 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya udah datang. ini kan repot nanti tuan rumahnya masakannya juga belum siap jadi jangan terlalu cepat kalau udah. kemudian yang ketiga adab yang ketiga ini dari Al-Quran ketika berhadapan dengan Rasulullah jangan ngobrol asal ngobrol kalau bertanya tanyalah yang penting kalau enggak kamu sebaiknya jadi pendengar saja, diam saja diam selamat uh -uh. jadi jangan curi perhatian, cari perhatian di hadapan Nabi ini adab-adab yang ditekankan dalam Al-Quran, kenapa? karena Rasulullah ini adalah manusia tapi bukan sembarang manusia la tarfau aswatakum fau kasautin Nabi gajah riba'atikum liba'atin antahbato'a'malukum wa'antum la tasuruh kalau kamu nggak hati-hati di hadapan Nabi, segedar kamu mengangkat suara saja lebih tinggi, bukan melakukan sebuah dosa, hanya mengangkat suara lebih tinggi, berteriak di hadapan Nabi, seluruh amalmu akan hilang. Ini, eh kamu yang belum tahu makomnya Nabi, baca ayat ini, tadapur terhadap ayat ini. Karena itu jangan sembarangan kalau mengomentari terhadap Nabi. Jangan sembarangan orang-orang yang mengagungkan Nabi terus kamu sepelekan, Apalagi kamu lecehkan, awas kamu Kamu bukan berhadapan dengan orang-orang yang mencintai Nabi, mengidolakan Nabi Kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu SWT Karena kamu mengganggu kekasihnya Kamu mengganggu kekasihnya, meremehkan kekasihnya Berarti kamu menyatakan perang terhadap Allah Memang siap Begitu kan Agama ini cinta Agama ini cinta kok, amalan kita Gak pasalah kita kekurang Kadang-kadang bolong sana, bolong sini Dan memang kelas kita seperti itu Tapi yang paling penting kita terhubung Sama Rasulullah Cinta kepada Rasulullah Jangan sombong Kenapa sebagian orang gagal paham terhadap Nabi, karena ada Takabur dan gurur ada sombong Rasulullah Disepilikan, orang-orang yang mencintai Rasulullah disepilikan seperti Kanan, anaknya Nabi. Kenapa sombong? Karena dia merasa ketika diajak mau naik perahu oleh Nabi Nuh bilang apa? Nanti saya bisa berenang kok, jago berenang. Ada saya bisa berenang. Yang kedua apa? Kalau nanti ada air tinggi saya akan lari ke gunung. Saya akan lari dan saya akan selamat. Nah, kebanyakan orang yang nggak selamat itu kadang-kadang justru orang pintar dan sok pintar, sombong.